Berpuasa di bulan Ramadan Menjalankan syariat agama Sebulan penuh kita amalkan Jaga hawa nafsu kita besar Ada jumari tidak bisa berjabat Jika raga tak bersubah Bila ada kata membekas luka. Semoga pintu maaf masih terbuka setelah berpuasa satu bulan penuh. Tiba saatnya di hari Lebaran bermaafan dari jarak jauh. Semoga kabar dapat tersampaikan. Segenap pelat besar direktur asosiasi mengucapkan selamat hari raya melahirkan dan khatimah.